salam token bosku nah kesempatan kali ini nih bosku ini saya akan review atas request, mas review n9 pro dong untuk video test ratenya masih belum bisa tapi untuk reviewnya untuk ulasan unitnya ini bosku n9 pro secara tampilan fisiknya masih sama kayak yang n9 yang lama ini berbanding terbalik dengan love summer, kalau new love summer kan dari new love summer ke LN pro, dia yang beda hanya bentuknya aja kalau ini spesifikasinya yang beda, jadi dari N9 ke N9 pro, ini spesifikasinya yang beda bosku kalau yang di N9 itu kan dia masih pakai ini, dinamo Garden bosku ya jadi masih pakai gardan, dinamonya penggeraknya, dinamonya masih pakai yang mid drive dan penggeraknya pakai gardan. Kalau ini sudah pakai yang hub. Jadi pakai yang hub. Mungkin, mungkin karena kemarin sendiri dari penjualan N9 yang lama itu memang torsinya kerasa Bosku. Jadi kayak nyentek gitu loh. Memang kayak ketarik jadi memang. Jadi waktu gas pertama gini dia memang kayak kayak agak mau loncat gitu loh bosku jadi kalau makanya mungkin dari pihak pabrikan dari yang mid drive, yang gardan itu balik lagi ke yang hub cuman untuk spesifikasi watt-nya lebih besar daripada yang garden. Nah langsung aja bosku ya ini kalau kita lihat dari segi tampilan memang ada beberapa yang beda ada beberapa yang sama untuk body khususnya sama, masih sama masih menggunakan N9 yang lama untuk bodinya. Sandaran ini juga bisa dilepas, Bosku ya. Bisa dilepas ini sandarannya, di sini pakai kunci L. Terus untuk fitur-fitur yang ada di sini sama. Bedanya itu kalau yang ini sudah ada tombol parking brake seperti ini. masih sama. Juga ada fitur mundur. Semuanya masih sama, Bosku. Nah, terus ini juga sudah ada kantungan. Ada saku sisi kiri kanan, langsung lanjut ke sini, Bosku. Ukuran rodanya ini, Bosku. Ukuran rodanya, ini sudah pakai yang ring 12. Ini ring 12, jadi sama kayak motor ini, bosku. Motor matic, kalau nggak salah itu Scoopy. Scoopy sama pakai ring 12 juga. Untuk cakramnya ini nggak sama, juga ada perubahan. Lebih luas, lebih lebar. Ini mirip sama punyanya Blue Wheel, sudah disc depan belakang, disc -break. Nah. nah ini yang beda kalau kemarin kan pakai dinamo gardan pakai penggerak gardan kalau ini langsung ke penggeraknya langsung ke roda belakang ini sudah 2000 watt tuh, nah, sudah 2000 watt sudah 2000 watt jadi cukup besar untuk power motornya skoknya juga masih sama jadi bedanya agak lebih ringan daripada N 9 yang lama. Berat kendaraannya bosku yang maksud saya bekasi luas. Ini ada MCB dalamnya sini ada controller. Untuk spesifikasinya bosku tadi kan belum saya jelaskan saya cuman ngulas untuk unitnya aja perbedaannya dimana Nah untuk spesifikasinya. Baterainya 72 volt sama ampernya yang beda. Kalau yang N9 lama itu kan 32 ampere, kalau yang ini 20,3 ampere. Jadi diklaim klaim pabrik untuk jarak tempuhnya masih 80 kilo sedangkan N9 yang lama itu 100 kilo diklaim klaim pabrik. Nah, untuk kecepatan maksimal rata-rata motor listrik ya 60 km/jam, Bosku. Beban lima 150 sampai up to 200 kilo. Lama pengecasan ya antara 6 sampai 8 jam, Bosku. Nah, itu yang juga jadi pertanyaan. Jadi kadang saya juga berpikir kalau memang info dari pabrik kan sekitar segitu untuk pengecasan. Cuman ada yang bilang kalau misalkan untuk aki, itu kalau misalkan pengecasan lama juga enggak bagus. Jadi harus dijeda. Tapi kalau dijeda, dia akan mengurangi umur akinya life cycle, life cyclenya akhirnya itu sendiri bosku nah itu mungkin ya kalau masalah itu bisa nanti kita bahas di video yang selanjutnya lebih baiknya yang gimana kita lanjut aja langsung ke ini nah spesifikannya seperti itu Nah untuk harga harganya itu di angka 12.900 untuk harga yang direkomendasikan dari pabrik di angka 12 jutaan lah bosku, 13 jutaan lah 12 juta kembali dikit lah masih belum bisa bersurat masih penjualan off the road dari pabrik belum bisa diurus suratnya, kalau yang N9 kan sudah bisa bersurat sama kok itu nantinya juga bisa bersurat kalau untuk tipe yang ini karena dulu kan yang N9 juga penjualan masih off the road dan ternyata sudah bisa disuratkan sekarang kalau misalkan ada pertanyaan mas, kok harganya lebih mahal mas ya daripada yang N9 yang lama, padahal ini yang pro nah ini ini sedikit aja saya kasih tips bosku ya menurutnya enggak kalau untuk yang N9 yang pro dan N9 yang lama bosku ya kalau yang pro ini kalau untuk medan aja, itu sebenarnya lebih lebih kuat yang N9 yang lama bosku karena dia sudah menggunakan midriff bosku nah tapi kan orang kadang nggak mau ngambil yang itu karena memang torsi awalnya nyentek Itu bisa dirubah, dirubah kontrolnya kalau nggak salah pakai botol yang E50 kalau nggak salah, M50 lah E 50 botol yang E 50 Nah itu bisa dirubah pakai controller itu dan itu ada biaya sendiri. Jadi ada biaya tambahan. Jadi nanti waktu tarikan gas pertama dia akan soft enggak seperti yang kontroler bawaan tapi infonya terakhir sudah saya ulas di video N9 saya sebelumnya itu pabrik bisa kok nyetingkan biar enggak waktu gas pertama itu enggak nggak langsung nyentek gitu jadi cukup bawa kontrolnya aja dikirim ke pabrik, nanti disettingan pabrik tinggal pasang di unitnya kalau udah selesai jadi itu kenapa kok perbedaannya kalau lebih mahal, satu dari segi dinamo yang kedua dari segi baterai. Jadi N9 yang lama itu ampernya lebih besar, 32 ampere Dan dinamonya masih pakai yang dinamo gardan. Bukan pakai yang dinamo hub kayak gini. Jadi untuk tanjakan dia lebih powerful, Bosku. Mungkin itu aja, Bosku ya, yang bisa saya ulas dari unit ini. Ini N9 Pro. Jadi perbedaannya cuman Dua itu tadi, di baterai sama di dinamo Sama ukuran roda bosku Ukuran roda, tapi kayaknya sama, ukuran ringnya sama yang N9 lama itu sama kok ring 12 juga Jadi cuman dua itu aja yang jadi perbedaan N9 Pro dia masih 20 ampere kalau N9 yang lama dia sudah 32 ampere N9 Pro dinamonya hub, kalau yang itu dia pakai penggerak gardan jadi memang lebih powerful yang N9 yang lama, cuman memang ada perawatan tambahan. Jadi kalau untuk yang N9 Pro ini dia nggak pakai nggak pakai ganti oli gardan. Soalnya dia langsung pakai ke langsung pakai dinamo hub Kalau untuk yang N9 Pro kan dia tetap per 3000 km itu harus dicek untuk oli gardannya. Jadi per 3000 km itu harus ganti oli gardannya, Bosku. Untuk yang N9 yang lama. Mungkin cukup sampai di sini, Bosku. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Bisa melalui kolom bisa melalui kolom komentar atau WhatsApp yang sudah tertera di nomor teleponnya sudah tertera di deskripsi, Bosku ya. nah perlu sungkan-sungkan bertanya kalau misalkan Tim kita bisa balas, kita balas. Kalau misalkan tim kita lagi tidur istirahat, mungkin dibalas besok. Cukup sampai di sini, Bosku. Jangan lupa bantu channel ini berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam token, Bosku. <tik> Kalau misalkan, <tik> ya